Dinas Bapak Kabit Mas, Bapak Ibu Sekretaris, dan semuanya baik. Bapak Ibu, apa kabarnya? Masih bisa bernapas. <laughs> Iya, uh, semua ada minumnya. Ya, ingat, minum air putih, jangan makan dulu. Yuk, kita senang ini untuk mencegah diabetes, bukan menambah diabetes. Ya, yang sudah menggigit wadahnya, simpan lagi. <laughs> Oke, okay, bapak ibu, ini sedikit penyuluhan. Belum masuk lagi ke dalam acara selanjutnya. Bisik-bisik Pak Fauzi tadi, ya. Oke, siapa yang tahu arti diabetes? Apa Bu? Sini dong, sini loh kita. Like arti diabetes? Kalau salah, enggak apa-apa. <elves> Ya sini. Namanya siapa? Ali Matusan. Ibu Alimatusa katanya tahu arti diabetes. Oppo. Teri. Oke lah. Iya iya iya. Baik Bapak Ibu. Diabetes itu berasal dari bahasa Yunani dan Latin Dari bahasa Yunani artinya diaben", Diaben Yang artinya pancuran air Dan melitus artinya manis Jadi diabetes melitus adalah bahasa Indonesia kencing manis Nah, kencing manis itu adalah sekumpulan kegagalan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula. Siapa yang di sini kadar gulanya tinggi? <tik> <tik> Bu. Siapa yang tinggi kadar gulanya? Wow, tapi terkontrol ya. Nah, yang dinamakan kadar gula tinggi adalah harus lebih dari 200. Normalnya adalah 80 sampai 120. Tetapi 140 dan 150 masih batas toleransi ya. Siapa yang tahu jenis daripada diabetes? Ada berapa macam? Dua. Dua. Ayo sini. Saya yang datangi kalau enggak. ibu cantik. Siapa namanya, Bu? Bu Lili, berapa, Bu? Dua. Dua, kering dan basah Oke, terima kasih Bu Lili Siapa lagi? Ada yang tahu lagi? diabetes ada berapa macam? Ibu cantik, Bu Romsita Ya, tipenya Tiga apalagi lagi? Satu, dua, tiga Iya, betul juga Tepuk tangan dulu untuk kita semua Iya. <tuk tangan> enggak ada tepukannya, enggak ada dengar tepuk tangan. Tepuk tangan lagi, Bu. Bapak-bapak. Iya. -bapak. <tuk tangan> jadi diabetes itu ada tiga jenis ya. Diabetes melitus tipe 1, ya. Yang pakai insulin, tipe 2 tidak pakai insulin, itu disebabkan oleh apa? Kolaborasi berat badan berlebih dan kurang olahraga. Dan yang tipe ketiga adalah gestasional yang didapat ketika sedang hamil. Bapak Ibu, diabetes bisa dicegah atau diperlambat pertumbuhannya. Dengan cara apa? Menjaga pola hidup. Yang pertama adalah teratur makan. Berbanyak makan makan gula. Berbanyak makan sayur dan Kemudian rajin olah minimal berapa kali seminggu? Pinter, tepuk tangan dulu dong. Tiga kali seminggu. Kemudian jaga berat badan ideal. Ya, kemudian tidak boleh merokok dan yang terakhir apa? Tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Eh, ibu-ibu tahu nggak komplikasi pada daripada diabetes? Ada yang tahu komplikasinya? Bisa kena sakit jantung, bisa kena stroke, bisa kena betul. Dan satu lagi, untuk bapak-bapaknya apa? Bapak. <laughs> Disfungsi ereksi itu kata bapak, kata bisa begini katanya, bujur. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita ya. Baik Bapak Ibu itu mungkin aja sedikit dari saya, yang penting seperti yang dibilang Pak Kadis tadi, cerdik Tetapi jaga, jaga kesehatan supaya kita semakin sehat dan sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku sehat kapuas. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.